yuk cek cek cek cek balik lagi bersama Tong sebenarnya ini kita bawa model eh kita akan review game Gatovo Limbus diselur ya, kita bawa modal lima seratus saja kita akan mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini pastinya yuk langsung gaskan aja kita main di bed berapa enaknya ya surya saya 2400 enak kali ya double check aktif jangan lupa kita langsung gaskan di 30 manual dulu ya seluruh Oh yang bertanya kita main di mana? Kita main di RTP 8000, Bosku. Situs slot gacor tersolid Santero jaga jagat dunia akhirat. Di sini WD berapa pun pasti dibayar lunas, Bosku, dan cuma di sini. Satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan rate game yaitu itu sendiri pastinya. Yuk langsung gaskan aja ke RTP 8000 untuk link gacornya saya sematkan di pin komennya ya, Bosku. intinya jangan ragu, jangan bimbang, mainnya cuma di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 rtp-slot gacor hari ini rtp-slot hari ini rtp-slot gacor Olimpus hari ini intinya kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini buat teman-teman semua pastinya ya seluruh view Lama, view baru pun sama saja kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olimpus hari ini buat kalian-kalian semua yuk dibantu like comment subscribe-nya share-share juga boleh lah ya ke grup wa le bebas kemanapun dulu kali 250 connect lagi bosku lumayan 5000 wudu-udu 1,5 anjing-anjing dah Hai artikel 1000 lagi gacor-gacornya bosku kemarin kita dapat kali 250 juga bawa modalnya juga sama dua hari berturut-turut tuku sengaja bawa modal 115.000 dan hasilnya sama cu kita terlalu jp-jp dengan modal segitu polanya sama juga rata-rata di 30 30 turbo terus 30 manual A, atau 30 kuwik di awal intinya sebelum bermain selalu cek RTP game ya surya dan cuma di RTP 8000 kalian bisa tahu RTP game yang gacor atau enggak ya surd makanya selalu saya ingatkan sebelum bermain selalu cek RTP game sebelum bermain ya sur dan cuma di RTP 8000 kalian bisa tahu RTP game yang lagi gacor itu apa ya seluruh, udah tiga hari ini seluruh kita dapat mantap-mantapnya kemarin JP bau modalnya 115.000 juga terus bawa 150 115.000 juga kita naik juga petir 250 connect juga naik sekitar 3,3 juta eh, videonya di hari kemarin itu terus ini kita lagi cukup Bawa model 115.000 dapat petir kali 5 250 lagi eh dan emang us Hey, dan Olympus di sini tuh bener-bener gacor acor bosku yuk langsung gas kena aja ke RTP 8000 untuk link gacornya saya sematkan di pin komen pastinya jangan ragu jangan risau jangan galau ya sur mainnya cuma di RTP 8000 pastinya situs lo tergacor atau solid santero dunia akhirat ya bosku dan buat teman-teman semua yuk dibantu like comment subscribe nya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 setiap harinya buat teman-teman semua pastinya, viewer share, chat, ya, rencat ya, viewer barupun gak masalah ya, seluruh yuk dibantu like, comment, subscribe nya. Share-share juga boleh ke grup WA, tele, Facebook, fanspage, Twitter, boleh, gas, kena aja untuk share-share nya ya, seluruh ya, dibantu biar rame. Biar saya lebih semangat lagi bikin konten pola slot gacor hari ini, khususnya pola slot gacor rolling besar ini, buat teman-teman semua pastinya ya, seluruh ya. Dan jika ingin bermain, yo langsung gaskan aja ke RTP 8000. Situs slot tergacor tersolid santero jaga dunia herat Di sini WD berapapun pasti baru lunas bosku dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis, real life 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan rate gamenya itu sendiri pastinya. Yo langsung gaskan aja, coba coba manja di RTP 8000. Untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya bosku. Cc bakar rokok sih yo cek cek cek balik ya seluruh ya balik ini tadi habis bakar rokok dulu sambil seruput seruput kopi-kopinya dulu jangan lupa karena kita sudah jp-jp mantap hari ini ya Surya buat teman-teman semua selalu saya ingatkan jika ada kesempatan WD WD kan saja karena kesempatan WD nggak datang buat kedua kalinya maka manfaatkan sebaik mungkin kesempatan WD nya ya Surya jangan sia-siakan kesempatan WD karena kesempatan WD nggak datang buat kedua kalinya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 Karena kita cuma bisa Olympus bosku dari awal bikin konten kita cuma bisa Olympus doang, seluruh gak bisa game lain, cuma apal putaran-putaran Olympus. Intinya sebelum bermain selalu cek RTP game dan cuma di RTP 8000 kalian bisa tahu RTP game yang lagi gacor itu apa ya, seluruh ya. Yuk langsung gas kena aja ke RTP 8000 untuk link gacornya saya sematkan di pin komen. Aduh, udah JPJP -JP mantap